Prediksi The Penthouse Season 3 Seperti yang telah kita ketahui, SBS baru saja mengeluarkan teaser terbaru dari drama Penthouse Season ketiga. Dalam teaser tersebut dapat kita prediksi akan banyak sekali kejutan yang terjadi. Dalam teaser itu bisa kita lihat scene terakhir dari Season kedua yaitu ketika mobil yang dikendarai Logan meledak di depan Sim Suryon. Yang menjadi pertanyaan banyak orang sebelumnya adalah, apakah Logan meninggal atau tidak dalam ledakan itu? Dalam teaser ini pun masih belum terlihat jelas apakah Logan masih hidup atau tidak. Yang bisa kita lihat adalah Bayrona, Sim Suryon, dan Josokhon Hon berdiri di depan tempat untuk mengenang Logan Lee. Dan sepertinya tempat itu tidak di pemakaman melainkan di tempat di mana mobil Logan meledak yaitu di kantor Giacomo milik Sim Suryon. Jadi ada kemungkinan bahwa jenazah Logan Lee tidak ada karena dianggap sudah meninggal dan terbakar abis oleh ledakan mobil tersebut. Maka dari itu tempat tersebut dijadikan tempat untuk mengenang Logan Lee. Ditambah ekspresi muka Sim Suryon yang terlihat sangat sedih dan menyimpan dendam karena kematian Logan Lee. Namun di samping itu, ada satu scene yang memperlihatkan dan mendukung fakta bahwa Logan Lee masih hidup. Yaitu scene sesaat sebelum mobil itu meledak, Logan Lee terlihat menjatuhkan bunga dan cincin yang dibawanya untuk Sim Suryon setelah menyadari jika pengemis yang menaruh bom itu adalah Joe Dante. Jadi ada kemungkinan Logan Lee bisa menghindar namun tetap mengalami luka bakar yang parah. Jika Logan bisa menghindar, lantas kenapa Sim Suryon tidak menyadarinya, jawabannya mungkin ada di scene berikut. Pada scene ini terlihat Joe dan T dengan baju pengemisnya sedang memprovokasi seseorang, dan kemungkinan besar itu adalah Sim Suryon. Pukulan berat menyaksikan ledakan mobil itu ditambah dengan Jo Dante yang tiba-tiba muncul di depannya membuat Sim Suryon hilang akal, jadi tidak menyadari apapun. Selanjutnya, Sin mungkin akan melompat ke kejadian beberapa bulan kemudian, karena Jo Dante, Chon so Jin dan yang lainnya telah bebas dari penjara. Jo Dante kemungkinan akan bekerja sama dengan ayah Yeo Jenny yaitu Yoo Pil Sung. Kemudian, hubungan Bae Rona dan Sok Hon sepertinya akan menjadi kenyataan. Karena ada scene di mana Sokhon berniat untuk mencium Baerona dan Baerona terlihat tersenyum manis. Jadi kemungkinan besar mereka akan bersama. Berikutnya Junki seorang pria yang datang ke Korea bersama dengan Logan. Junki sepertinya adalah orang yang membantu Jo Dante untuk lolos dari penjara di samping ayah Jenny. Namun Junki ini sepertinya adalah orang yang berada di atas Jo Dante karena ada scene di mana Junki menyerang Jo Dante dan bertepuk tangan dengan tatapan jahat setelahnya. Kemungkinan pada sin itu Junki telah dikhianati oleh Jo Dante. Setelah itu Jo Dante sepertinya sedikit frustasi karena rencananya gagal. Selanjutnya Oh Yoon Hee, Oh Yoon Hee terlihat berdiri di sebuah ruangan yang penuh dengan emas, tapi masih belum bisa diprediksi ruangan milik siapa itu sebenarnya. Apakah Jo Dante atau Hayeon Jo Karena setelah itu Oh Yoon Hee kembali bertemu dengan Jo Dante. Pertemuan Oh Yoon Hee dan Jo Dante ini sebenarnya sedikit mencurigakan. Karena mereka bertemu di penthouse bukan tempat yang normal. Berikutnya, ada scene seseorang yang memakai cincin lamaran Logan Lee yang hendak diberikan pada Sim Suryon, lengkap dengan kotaknya yang terbakar. Sepertinya di season ketiga akan ada seseorang yang meninggal lagi, dan kemungkinan itu adalah Haeng Biew. Mengingat pada salah satu scene Chon so Jin, sepertinya sudah bisa mengendalikan Jo dan Teh lagi dan kemungkinan pembunuhnya adalah Jo dan yang dendam dengan Conso Jin atau Nona Jin yang terobsesi dengan Ng -Biul. Seperti yang kita ketahui Nona Jin sangat terobsesi pada Ng -Biul, dan kemungkinan karena tidak bisa membawa Ng -Biul selamanya, dia akan membunuhnya. Ayah Yo Jenny juga sepertinya akan melakukan kejahatan pada season ketiga ini, namun belum pasti kemana arahnya akan berjalan. Di akhir teaser Sim Suryon sepertinya kembali harus melawan musuhnya sendiri. Di samping hal-hal itu, ada beberapa cuplikan yang beredar di Instagram terkait dengan season ketiga. Yang pertama, sepertinya akan ada tiga karakter jahat tambahan selain Jo dan T yang akan muncul di season ketiga ini yaitu Jun Ki, Yopil, Sung, dan Nonajin. Ketiga karakter ini memiliki masalah dan kejahatannya masing-masing. Yang kedua, Jenny sepertinya akan menjadi ratu di antara siswa Chong Ah. Sejak kedatangan ayahnya, sepertinya Jenny menjadi sangat berani dan ambisius dalam kehidupannya. Yang ketiga, sepertinya Haeng bil dan Rona akan menjadi teman karena Rona membantu Eng Byul untuk menghindari Nona Jin, karena Eng Byul akan menyadari jika Nona Jin sakit mental. Yang keempat, sepertinya akan ada kejutan terkaitan dengan pembunuh Min Sol A ah sebenarnya, dan itu pasti akan terungkap setelah melihat Sin, di mana Sim Suryon memegang sebuah pisau dan mendorong seseorang sepertinya akan menjadi sebuah plot twist yang mencengangkan. Yang kelima, seperti pembahasan sebelumnya, pasti akan ada karakter yang mati di season ketiga. Sekian prediksi dari Mimin, mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa juga buat tulis prediksi kalian di kolom komentar.